Ya, Anda bisa menemukan air terjun ini di Kepulauan Faru yang terletak di Samudra Atlantik antara Skotlandia dan Islandia. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari fenomena ini. Hal ini bisa dijelaskan dengan ilmu pasti. Ada banyak air terjun seperti ini di dunia dan kekuatan yang menggerakkan air ke atas adalah angin. Namun selintas, air terjun ini terlihat sangat unik seperti tanpa ada gravitasi di tempat ini.